ini ini kayak ini oh, ini kan dulu juga dikasih sim oh oke patung patung ini ini di rumah saya di rumah kami nih di Kopeneng Jogja ratana, uh, oh Jogja. sama ini ya hmm. sama itu ya ini ini ah. pak ini pak Romo itu salah satu okay. sengima, salah salah satu pelukis ah nyaman ini Bu Romo, Pak Romonya mana nih Pak Suromo hmm. sudah setuh ini Pak Romo jadi ini saya Pak oh, ini itu Pak Hen, eh Pak, Pak itunya Pak Jon ya apa oh. oh, oke okay. coba di sini lihat ada ta tahunnya 100 eh 1953 di oh, sini itu, itu. Ya, Ibu ya. Uh, Mbak Farah menanyakan Jogja tahun 50 sampai 65 Mulai mula kan eh uh, tahun 48 itu kan ada perang ya mm -hmm. berada uh, polisi kedua mm -hmm. lalu uh, ketika itu kami tidur di book eh, tidur tinggal uh, tinggal di bogem-bogem Bokem Bokem itu kan perambanan di luar Jogja itu kita kembali kami masuk kota mm -hmm. tahun 50 terus mm -hmm jalan Pak Kuningratan itu ya. atau Sem, SEM di bangun kembali bangun kembali mm -hmm. tadinya Sem itu sudah di, didirikan di Madiun tahun empat ketika kami hinggang dari dari Jawa -Jawa. Jakarta hmm. terus Pak Jun di sana di, di Madiun tugasnya Memberi apa, membuat poster-poster mm -hmm. pamflet untuk perjuangannya. Mm -hmm. Nah, terus di sana banyak seniman juga yang berkumpul ada murid-murid yang belajar melukis. Nah, terus seniman-seniman seperti Pak Dibyo, Pak, Pak John sendiri, terus yang lain-lain memutuskan untuk mendirikan organisasi itu seniman Indonesia muda itu eh, ketika kembali setelah Belanda pergi kita kembali mau mau mengambil lukisan itu Pak Chun semua sudah dibakar oleh mereka 45 45 buah dibakar semua nah, terus ada yang terus langsung itu mm -hmm. yang dulu juga termasuk anggota Gerakan Perjuangan mm -hmm. sama itu tadi cuma uh, Effendi sama nasar juga murid cem dulu itu pada hinggap malah malah pendudukan Belanda itu mereka malah ke Belanda eh ke Belanda ke Jakarta eh, yang yang me mengantar keliling di dalam sanggar kan anu Pak John Pak Hari Hati sama Bu itu kan bendahara jadi dia ikut tapi terus Pak John eh pak Coba bung karno mengambil saya, memanggil saya, suruh panggil saya untuk potret bersama. saya oleh bung karno disuruh berdiri di di Yanya. samping dia. Ya. eh pak jual merengut, semburu dia, <laughs> pesanggerahan di seberang keraton, di sebelah selatan keraton, eh selatan utara, utara. Rakraton itu diberikan pada seniman si. Indonesia muda. Saya si baru beli, bikin rumah bambu untuk sambil. Saya si datang rombongan kesenian dari Jepang. Mencari uang sana. Uang, pada untuk menerima... Lekra itu belum pernah Lekra Jogja. Belum pernah menerima kunjungan oh. dari luar negeri. Kan kami harus ya, baik baiknya ya gedung penginapan lagi akomodasi dan hmm. sebagainya nah karena itu si ketua itu tidak, sama gitu. tidak zaman kita sama. Dia, anu, terus saya pinjam uang saya dulu Masih uang saya sendiri oh, ya. terus ini sok lagi 200. ibu rumah <laughs> nah, terus ketika saya mendatangi Ketua ya, gimana ini Dek, nah, saya harus, anu, uang saya harus kembali, itu Tejo sudah ingin membangun rumah kami. Nah, dia bilang, jenis situ kok katanya. kok cengugeh, kok kaya, Cok kaya. <laughs> uh, um, memakai uang sendiri untuk untuk semua itu. Terus saya kan marah ya. nah kamu, tinggal, <laughs> kamu diam saja tidak bergerak saya kan terpaksa mengeluarkan uang kalau tidak gimana ucap hmm. hmm. hmm. ya, Terus bewa, dia ya juga tua, menyuruh mahasiswa-mahasiswa menjual kantis jual kantis banyak uang mereka berbiaya kos <laughs> wow murih punya mahal wow, ya. saya saksi wah apa bisa ya tapi karena dia begitu antusias aja ya sudahlah mereka punya punya banyak. Tidak langsung diterakan pada saya, saya akan mendadak. Nah malah ada defisit. Uang, ya. uang saya tidak bisa kembali. Uang saya tidak bisa kembali. Zamannya sama masih itu. Nah, jadi malah jadi tidak karu-karuan saya tinggal di, di tidak bisa bikin rumah ya tinggal di. Sanggalnya pernah Pak Joni itu bilang, Pak CZ, kamu itu punya bakat melukis. Mm -mm. Ya, melukis, melukis saja, jadi nanti bisa. Ah, apa itu bisa. Anaknya datang pada 2 tahun sekali, anak lahir. Aku nah, nak gambar, saya yakin kalau sudah mulai melukis, kesenangan, mabucet, kumar. <laughs> bayinya ya jadi saya tidak mau tapi setelah dia pergi dia begitu saya saya mulai iya ya. katanya saya punya bakat coba saya saya tak jadi murid di SIM, terus saya kerja di sanggar saya bikin ketika itu yang jadi ketua pak Abdul Salam saya bilang pada pak Salam masalah saya mau jadi murid belajar melukis di SIM. Hmm. Wah, wah, senang. Mulai saja sekarang. Tidak, saya ingin seperti yang lain juga pakai testing. Uh -huh. Di test, harus bikin apa gambar supaya bisa diterima. Ya. Uh -huh. Saya bikin itu tunggal. Tunggal ketika, sudah, sudah sebagai gadis ya. Uh -huh. Cantik anak itu. Uh. Semua saya membuat sketsnya itu seperti cara Pak John, jadi tidak hanya apa, hanya garis-garis tapi dengan nuansa-nuansanya hmm. semua kelihatan. Ini gede wobaneen, pinentang terus, ini hidungnya yang mungil, dan bibirnya yang bagus, matanya yang indah, semua saya perlihatkan pada Pak John ya kocok-kocok. hmm, <laughs> ya ini, ini, ini, ini anakku ya cantik <laughs> anak itu katanya, kok benar, benar-benar bisa melukis kemudian, nanti terus nanti kau bisa jadi pelukis gitu.